Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirobbilalamin. Sukron ya Salam, saudara-saudaraku subscriber, subscriber di manapun berada. Semoga penyediaan semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahuwataala. Mendapatkan rezeki yang berkah, barokah berlimpah. Bisa untuk pergi ke Mekah, ke Madinah. Sisanya bisa buat beli sawah dan menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Amin ya alamin. Di hari yang berbahagia ini, insyaallah saya akan mengijazahkan amalan selawat Nurizzati Laduni Dunia. Mengingat banyak sekali komentar-komentar dan WA yang masuk yang meminta ijazah untuk kekayaan dunia. Maka di hari yang berbahagia ini insyaallah dengan izin Allah saya meminta izin kepada guru-guru saya untuk mengijazahkan selawat nurijati laduni dunia yaitu untuk kekayaan dunia. Tetapi sebelum saya mengijazahkan Salawat Nurijatila dunia-dunia ini Perlu saya sampaikan untuk saudara-saudaraku Dimanapun berada Bahwa ketika ingin mengamalkan Salawat Nurijatila dunia-dunia ini Yang pertama harus harmonis Di dalam rumah tangganya Karena ada rahasia di balik rahasia Terutama yang sudah menikah Ketika seseorang menikah Itu bukan kamu dan saya Tetapi kita Ibarat sumber mata air Dua menjadi satu Maka tentu akan sangat deras sekali airnya. Tetapi jika sampai Di kedua orang yang menikah Ini tadi Suami istri ini tadi ada kebencian ada kemarahan yang mengakibatkan tersumbatnya air yang mengalir tadi. Sebagai halnya, seperti mata air yang mengalir tetapi tersumbat oleh kotoran, sehingga air tadi tidak bisa mengalir dengan deras. Oleh sebab itu, apabila ingin airnya mengalir dengan deras, maka kotorannya harus dihilangkan. Jadi apabila ingin di dalam rumah tangga Rezekinya lancar dan sangat deras Berkah barokah berlimpah Maka yang pertama harus harmonis Rito birrito antara istri menerima kekurangan suami Suami terima dengan kekurangan istri Insya Allah apabila hal ini dilakukan Demi Allah yang sudah saya rasakan yang sudah saya alami Maka rezeki akan sangat deras Luper Dan Masya Allah Bisa memberikan manfaat untuk Saudara-saudara kita Jadi saya mengamalkan Dan mengijazahkan amalan yang sudah Saya amalkan Seperti yang disampaikan oleh Pengijasah yaitu Abah Hamid Syaiful Barnawi Beliau menyampaikan kepada saya Apabila ingin usaha lancar Apabila ingin usaha lancar Yang pertama harus bisa membahagiakan istri Membahagiakan istri tidak harus dengan uang Tetapi dengan cara memperlakukan istri dengan baik Berbicara dengan baik dan menghargai istri dengan baik Insya Allah, Apabila ini dilakukan Terutama untuk laki-laki Maka usaha Laki-laki tersebut Akan besar dan jaya InsyaAllah Ini sudah saya amalkan dan Semoga bisa memberikan manfaat Untuk semua saudara-saudaraku Langsung saja Saya ijasahkan Salawat Nurizatila duni dunia Dunia yang perlu untuk dilakukan yang pertama ialah ketika subuh wajib bagi seseorang lelaki yang mengamalkan solawat an-nurijati laduni dunia ini untuk solat berjamaah wajib bagi seseorang lelaki yang ingin mengamalkan solawat an-nurijati laduni dunia ini. Untuk sholat subuh berjamaah Istiqomah tidak boleh terputus selama 41 hari Dan seterusnya terus diamalkan Yang pertama ketika sholat berjamaah Di masjid maupun di musyola Wajib bagi seorang lelaki dan wajib pula untuk bersedekah Dinamakan dengan sedekah subuh Seikhlasnya Boleh seribu Boleh tujuh ribu Boleh tujuh ratus Boleh tujuh juta Yang terpenting setiap sholat subuh berjamaah Wajib untuk bersedekah Boleh disedekahkan di dalam masjid Boleh disedekahkan ke anak yatim Boleh disedekahkan di tetangga sekitar Yang kedua Ketika sudah mengamalkan yang pertama dan yang kedua tadi Yaitu Mesra di dalam rumah tangga Dan sholat berjamaah Selama 41 hari secara istiqomah Yang kedua Menjalankan sholat malam Yang sudah saya ijazahkan Yaitu sholat hajat khusus Dan yang ketiga Membaca Kunci-kunci yang akan saya ijazahkan Tersebut yang pertama membaca sholawat nurizati dibaca dengan cara lidah ditekuk ke atas. Saya ulangi agar lebih paham amalan yang wajib untuk diamalkan yaitu yang pertama membaca sholawat an nurizat. Tata caranya sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ya Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam Assalamualaikum ya malaikat Jibril Mikail Israfil, Assalamualaikum ya Hadir hadir hadir nyuwun tulung Datang panjenengan Tulung sunakan marang Allah Sunakan rezeki Ingkang kadah Setor berkah Bentuk Arta emas intan perlian Ingkang manfaat Al-Fatihah Mulai Dari salam sampai Walabdorim dibaca tujuh kali setelah itu baca selawat nurijati 11 kali sambil lidah ditekuk ke langit mulut. Yang kedua membaca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dibaca 100 kali. Yang ketiga membaca ya allah ya kafiyamukhni 100 kali. Yang keempat membaca subhanallah 100 kali. Yang kelima membaca Alhamdulillahirrabbilalamin Dibaca seratus kali Yang keenam membaca Allah Akbar seratus kali Yang ketujuh membaca Ya Allah Ya Rabbi Ya Karim seratus kali Yang kedelapan membaca Allahur Zulkna Malakashira Dibaca seratus kali Yang kesembilan membaca Hikmat Nur Muhammad Alaihi Wasallam. Berkah la ilaha illallah Seratus kali Setelah itu yang ke sepuluh Membaca al-fatihah tiga kali Amaliyah dibaca pada solat subuh maghrib Dan solat hajat Dan insyaAllah bagi yang mampu Membaca solat Membaca ketika selesai mengamalkan solat duha Tawasulnya Kepada bagi dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga ke Syekh Muhammad al banjari dan juga ke Syekh Muhammad Al-Badakut Syekh Muhammad Al-Badakut ini adalah dari golongan bangsa jin jin muslim yang insyaallah beliau sudah termasuk salah satu bangsa jin yang Mengikuti Nabi Sulaiman alaihi wasalam InsyaAllah Sedikit amalan dari saya ini Semoga memberikan manfaat Untuk semua saudara-saudaraku Dimanapun berada Dan semoga Amalan ini Menjadikan amal ibadah Untuk diri saya Dan apabila ada kesalahan Semoga Allah mengampuni saya Dan semoga Saudara-saudaraku dimanapun berada bisa memberikan sedikit manfaat kalaupun tidak baik ataupun tidak suka jangan diamalkan dan semoga kita tetap menjadi saudara seduluran selawat selawat sangkeholas Gusti amin ya rabbal alamin saya Samsudin Al Fakir mengucapkan banyak-banyak terima kasih wabillahi taufik walhidayah hidayah Wa alaikum warahmatullahi wabarakatuh